Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia Yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah makan tombol subscribe Like dan ya udah ngeser-ngeser semua video-video kita Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua Agar tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih bisa tetap semangat ya. Dan kami juga pengen mengingatkan Bahwasannya kami dari channel youtube info penjual terbaru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 dan akhirnya hari ini memang benar-benar sedang galau ditambah lagi udah gak dapat dana talangan setelah meminjam di aplikasi-aplikasi yang lain lantas hari ini melebarkan pekerjaan ya dengan cara meminjam dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita namun eh gak taunya semua orang hari ini sedang punya kepentingan dan akhirnya mereka gak bisa bantu kita dan di sinilah titik frustasi kita ketika menghadapi hutang aplikasi pinjol ini. Dan hari ini banyak bang, tolong bang, bang, bang, tolong bang, bang, tolong bang ya tentang semua masalah aplikasi pinjol. Dan untuk orang-orang yang mungkin belum pernah mendapatkan teror dan intimidasi, sudah pasti tentunya akan panik. Ya itu masih cukup manusiawi. Tapi itu nggak boleh dibiarkan berlebihan dan harus segera diatasi. Untuk kalian yang mungkin hari ini belum bisa mengontrol rasa paniknya maka kalian harus bisa memilih dan memilah mana yang terpenting dalam kehidupan kalian hari ini. Termasuk di dalamnya untuk yang bapak-bapak itu harus bisa bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga terlebih dahulu ketimbang harus memikirkan hutang di aplikasi pinjol. Dan untuk teman-teman yang hari ini sedang panik, jangan melakukan tindakan negatif apapun. Jangan sampai dari 97.000 subscriber ini ada yang melakukan tindakan kriminal hanya karena hutang di aplikasi pinjol, atau mungkin ada yang sedang berfikiran ingin uh, menyelesaikan masalah aplikasi pinjol ini dengan memilih jalan singkat. Ya, jangan ada lagi korban yang berjatuhan hanya karena masalah hutang di aplikasi pinjol ini. Ya, Bang Enak, Bang, Abang kan tinggal ngomong lah sebelum lu gua diluan guys. Dan gua say, bisa sharing seperti ini karena gua udah melewati tahapan-tahapan itu terlebih dahulu, dan gua udah mempraktekkan hari ini semua apa yang sudah gua share kepada kalian. Jadi, untuk menanggapi semua masalah hutang di aplikasi pinjol ini, caranya cuma satu: hari ini berdiam diri. Dan jangan lagi melakukan gali lubang tutup lubang karena nanti dengan seiring berjalannya waktu, ya, kita gak pernah tahu ini peraturan-peraturan yang ada di pinjol ini berubah-ubah terus. Dari mulai segi bunga, ya, gua ngikutin cerita pinjol ini dari tahun 2018 air, kalau gua gak salah. Nah, dari mulai segi bunga dan di tahun 2018 yang kemarin tuh, di antara kita gak ada yang tahu aplikasi ini legal atau tidak. Dan akhirnya setelah banyaknya korban yang berjatuhan barulah OJK mempublis ya, dan merilis nama-nama aplikasi-aplikasi pinjol itu. Dari tahun 2018 kemarin di akhir ya kan dari segi bunga 0,8 sekarang sudah menjadi 0,4. Dan sekarang kemarin itu untuk pemberian biaya denda dan bunga maksimal itu 100%. Sekarang udah turun 50%. Dan dari tahun 2019 kemarin Ada 164 aplikasi pinjol Dan sekarang tinggal 102 aplikasi pinjol Dan uh, kemarin Wacana sudah dari ojek Ingin melarang uh, Aplikasi pinjol menggunakan debt kolektor lapangan Ya banyak ya Ini bakal ada terus perubahan-perubahan Jadi tetap tenang Fokuslah pada kehidupan pribadi terlebih dahulu Fokuslah membangun keluarga dan pekerjaan Sambil kita mengumpulkan uang Kalau hari ini kalian terus-terusan memelihara ketakutan-ketakutan ini yang paling susah hari ini karena kalian belum lagi bangun dari tempat tidur ingin berangkat kerja ingin memulai aktivitas yang terlebih dahulu difikirkan itu ketakutan yang sudah difikirkan dari malam hari sehingga besok paginya kita sudah menghabisi energi ya kan secara tanpa disadari karena kita sudah menguras habis untuk membiarkan diri kita terus-terusan panik, dan kalau seandainya kalian tidak bisa menghilangkan itu, setidaknya kalian harus bisa memilih momen kapan ya untuk bisa bersantai. Dan untuk kalian yang hari ini masih benar-benar ketakutan dan panik, cobalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan, dengan cara beribadah, berdoa, bersabar. Karena setiap masalah yang hari ini sedang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Yang penting kita sabar dulu. Sambil kita melihat peluang apa hari ini yang mungkin bisa menambah penghasilan kita. Jadi langsung aja lah Bang. Apa yang harus kami lakukan ketika kami terjebak di satu aplikasi pinjol? Hah? Cuman satu aplikasi pinjol? Ya enggak lah. Rata-rata itu orang yang dalam keadaan panik berlebihan itu sudah pasti menggunakan tiga ada 5 ada 7 10 15 dan puluhan aplikasi pinjol maka sekarang sudah terbentur dan tak bisa bergerak lagi Makanya datanglah pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh tadi Jadi untuk kalian ini untuk yang disebar data dulu Gua pengen fokus sepertinya di tahun 2023 Yang terhormat Bapak Kepolisian Republik Indonesia Aplikasi-aplikasi pinjol ini masih tetap tumbuh subur dan merajalela Dan mereka hari ini banyak yang sudah melakukan penyebaran data Dengan mengintimidasi semua teman-teman uh, yang belum mampu melakukan pembayaran kami berharap kepada pihak kepolisian, kepada pihak OJK, Kemkominfo, dan seluruh instansi yang terkait agar segera kembali ya merajia dan menangkap aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sudah melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Dan hari ini Indonesia masih tetap darurat pinjol. Jadi apa yang harus dilakukan bang? Ketika kita memang pengen lepas dari semua jeratan aplikasi pinjol ini banyak yang bertanya seperti itu ya karena memang udah panik nih jadi untuk kalian tadi setelah berdiam diri ya kan kalau memang hari ini kalian menghabiskan energi untuk memikirkan sesuatu yang bisa berefek negatif cobalah cari kegiatan-kegiatan positif ya kan hari ini banyak yang bisa kita hasilkan uh, pendapatan uang tadi dari rumah cuman modal handphone sama paket internet mungkin kita bisa mulai dengan cara berjualan online ya kan yang makan vi-nya dulu kalau hari ini kalian bisa menghasilkan uang 5000 rupiah tidak keluar dari rumah dan cuman modal handphone doan serta paket internet itu sudah hebat sekali ya kan di tengah-tengah situasi kondisi perekonomian kita hari ini jadi Uh, dan jangan pula ini banyak juga korban-korban dari aplikasi pinjol ini yang kemarin minjam uang di aplikasi pinjol dimodalkan menjadi berjualan online. ujung-ujungnya bangkrut. Ya udah pasti kita nah, kita mengambil untung dari setiap penjualan itu kan paling banyak ya 20.000 ya kan, 30.000. Nah, bunga yang mau kita harus bayarkan di aplikasi aplikasi pinjol itu udah 12% kalau kalian pinjamnya satu juta ya udah pasti untuk bayar bunga aja itu sama biar farfom itu udah 120 ribuan lebih ya kan? nah jadi ketika kalian menghadapi masalah seperti ini kalian diam saja dulu diam saja dulu lantas bagaimana bang? mereka terus meneror gak usah dilayanin gak usah difikirkan gak bisa bang nah ini yang serba sulit hari ini masih banyak bantahan-bantahan dari diri kalian sendiri orang lain udah sibuk ngasih ramah ini itu udah sibuk ngasih strateginya ini itu segala macam malah kalian bantah lagi dengan keegoisan kalian sendiri dengan cara berpikir kalian sendiri kalau kalian tidak mau mendengarkan video ini lebih baik tinggalkan video ini paket kalian nggak habis ya kan kalian juga uh, hari ini pasti mau waktu kalau kalian memang tidak mau mendengarkan kita pengen lihat dulu perkembangan kedepannya setelah pidato Pak Presiden Jokowi kemarin di Penguatan sektor jasa keuangan ya di OJK itu momen besar hari ini dan kita tetap menunggu OJK reaksi OJK ini hari ini setelah pidato Pak Presiden kemarin itu apa gitu jadi tenang dulu karena situasi dan kondisi ini kan berubah-ubah yang penting ya kalau kalian memang hari ini udah nggak kuat lagi kalian bisa menonaktifkan sementara nomor kalian dengan catatan untuk tidak dibuang Ya, karena nanti apabila kita memang punya rejeki, kita pengen login lagi di aplikasi tersebut. Ya, kita bisa membayarkan hutang-hutang. Ya, siapa tahu besok lusa kita dapat ketiban rezeki durian runtuh, bisa melunasi semua hutang-hutang yang ada di aplikasi tersebut. Ya, oke, okay? yang terpenting hari ini, jelaskan saja di awal. Uh, halo, ya. Yeah. Kapan anda bisa bayar utang? Belum ada uangnya bang. Kapan kira-kira mau dibayar? Nanti kalau saya sudah punya uang. Enggak bisa. Ini bukan perusahaan nenek loh. Kata mereka seperti itu. Ini bukan perusahaan keluarga loh. Ya udah, terserah. Yang penting gua belum punya uang. Dah. Tugas kalian cuma itu konfirmasi aja kalau hari ini kalian memang belum punya uang, ya kan? Kalau mereka marah-marah, cuekin aja. Gak usah dibawa sampai stres. Santai aja itu urusan mereka tugas mereka memang menagih kita dan hari ini kita belum punya uang Terserah mereka itu mau mau dapat bonus mau enggak yang jelas kita hari ini harus bisa fokus Untuk menjalani kehidupan pribadi kita sendiri terlebih dahulu ya Jadi udah cukup jelas kita bersabar dulu bersabar dan kita akan tunggu apa reaksi OJK setelah